emas bullish, hati-hati aksi lanjutan bias harian pergerakan emas US diterlihat kembali berada dalam kondisi bullish jika diperhatikan harga emas US sedang melakukan fase rebound jika pergerakan emas US di harga bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1842,84 sampai 1838,84 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1859,76%. Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1838.84, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1832.38. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.